Barang siapa yang tidak bersedih ketika dia tidak melakukan kebaikan, wih berarti hati ini mati. Ba maneh ngelayani bujoni ku api nopoile. Kau jenengan boten ngelayani, lu kok malah kesel lagi lu? kan Gus Miftah mau nate matur, lak kesel ya prasmanan timpon ikut perasmanan buka dewe tutup dewe malah kesel. lawang lanang duwe bojo diajak kelon kok jawab kesel itu kesempatan berarti la kesel jaluk di ke koncok kita pobatin bu lajen dengan kesel berarti siap-siap digolekke golek ke digolekke purun digolek, ke konco. Lah hutan puron jo, John Jawab, kesel. Milo wong wedok sengapi, ini pula karo wong lanang, wong wedok sing nyah nyoh noh, noh, jawab noh, noh, noh, noh, noh, noh, noh, noh, noh, noh, noh, kesel, gitu. noh, ya. bakal digolek noh, noh, noh, noh, noh, noh, jawab kesel noh, oke, okay. golek noh, noh, saya ngantri oke sih padahal orang kaya awamu Tuku bawang keliru meri cowis ke sayang mung dianggap konjol ini lagi ngomong apa ini Tuku bayang di Yogyakarta apa? Eh? Oh, enak matamu kok enak. enak. <tik> jadi lahono perkawes ap? jenengan orang lakoni kok ini ayem-ayem mawon? Wibaya. Kok hati ini belas orang menyesal? Mumpamane? Ono pengajian ki perkara ap? Kok derla jenengan orang mangkat? Begitu ramangan, kok hati ini ragil, loh. Gue berarti hatimu bosok. lho, gampang maun. Nunggu orang untuk gue bokongi, Kak. bro, ibu-ibu kayaknya masak. Gue kayak gini, ini pengin nyawang kerekor, ada pengin nyawang bokongmu. Hah? Oh, nganti John. Ngapain nih? begin malah ngatur-ngatur Kiai nggak papa, orang urune cerewet. Dan sifat itu aku pengen caca nom, sing melu-melu gus ngaji. Gue mau gawe semangat. kulau ini ngaji teng balik papan nih gue. ini teng Kalimantan 8 delapan hari. Pangkalan Bun, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Batu licin Kota Baru. Balik Papan Samarinda Kutai Negara Pas Gus Miftah ngaji teng Balik Papan. Niku ning panggung niku, Bu. Niku ana mbak-mbak e bolong-bolong niku, Kata jin bolong-bolong ora jilbaban kaos santok. Ajeng melebu teng lokasi pengajian niku dilarang karo panitia. Gak boleh, gak sopan. tidaklah kula ngerti, kula ora apa-apa. Ora apa-apa ngaji apa-apa. Akhirnya melu ngaji tengah rap panggung. Anda tahu mereka itu siapa? Ini dulu anak-anak pekerja dunia malam, tapi merkongven kali pengajian teng YouTube Gus Miftah. Niku akhirnya nopo. Akhirnya menyatakan berhenti dari pekerjaannya, kemudian membuat cucian motor. Cucian motornya jadi Cucian motor janda muda. Nyuci motor. Pakaiannya rodok seksi, akhirnya uang mas mas niku kata sing nyuci motor meriku Niku dikritik oleh uang uang sing soal suci niku. nyuci motor tapi ngumbar aurat Kulo jawab, caramu rangono, aja onek onek Itu sudah ada kebaikan yang tadinya kerja di dunia malam sudah ditinggalkan, ganti gawe cucian motor alon-alon banget -alon dulu ojo opo-opo disaraki opo-opo ora orang itu orang rampung. Mila, Udan apa nih Udan Hai nego peraturannya saking Pak Habib lah, Udan pengajiannya bubar yeh serap opo mau Udan Banyung yeh Sehingga orang ngiup kalau dengan kemuk-kemuk kelebus. <tuk> Setengah truk masaknya yang mereka pulang. Kenapa? kacamata nggak apa? Dibuka. Kowe nafsu banget rumah mataku ini apa. <tuk> Yo, ih, nih, <tuk> tanggin denggin, tanggin Anonoh Sri. Sri dan Budi, Caca. Bud-bud Bud. bud Eh, gini, but. Here, but. gini hey. yeah. <coughs> Ya Allah, satu di antara keduanya sebagaimana engkau satukan seb dengan, ah, sebagaimana engkau satukan antara rama dan sinta ini anak itu jenengnya gudel tapi mirip ya wajahnya katanya berjodoh ya tadi yang panggung niku oh mbak-mbak seksi aja yang mangkat ngaji kali panitiannya dilarang Jangan masuk pakaian seksi kok melu ngaji Kulo ajar lo wes Reneo, ternyata bocah niku, niku anak-anak dunia malam yang sudah meninggalkan pekerjaannya. Saan niku cucian motor, jadi cucian motor janda. Niku tengko tak balik papan. Wasi lain meninggal dunia malam nopo po. Dino nonton YouTube gus mitah mawon tak dikritik macam-macam kulok kondok aja mau kritik ora popo alon-alon Allah -alon, berubah Mila milaukan jenengan ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya diikuti kok malah ditinggalkan dan hatinya tidak menyesal itulah tanda-tanda min alamati mauti kolbih atine mati gampang mawot nomor loro ciri-ciri ini apa? waman lam yang dam ala fi lil maksiyah berbuat kemaksiatan, ini orang menyesal ayo, saya ingin romas rumah semaksinya coda tinggi Loono cewek seksi, wayu. macan tutul manis cantik jalannya mentul-mentul apa macan tutul manis cantik turunan bantul begitu matamu ngelak kira-kira barnelok bocah seksi ku atimu ayem apa menyesal eh hey, kayak codot-codot kayak tau apaan kalau cewek seksi matamu ngelak Bar delok cewek, kuwi hatimu ayem, apa menyesal. kuwi <San> berarti hatimu bosok. Rasain <San> jawab, menyesal. aku ngerti terusan apa, Aku menyesal gus. Lah opo menyesal ngopo mung delok tok. <San> kalau itu terjadi berarti hati nawa itu itu yang enak oh. lah aku tahu takkan kalau lo nanti di niku. itu itu bah bocah-bocah niku aku nyolok aku di sarkam ini aku kabeh-abah jujur gue labar kalau ngelayani tamunya hatimu menyesal apa enggak gue menyesal bah orang kulon itu sok ngaji kok Wong gula nunggu tamu teko nika kula nggih maca solawat kok. Sampai nate sing wonten curhat nampa tamu menjelang adhan subuh. nembeya jengkelon kelon krungu subuh. Miki Mbak EPSK matur karo tamu Mas depending dulu ya. Lah Mbak ngenteni adhan subuh rampo begitu rambung dan subuh tamu ini langsung bayar rasido dikeloni Hai sembarasi doai ngopo nafsu hilang gara-gara kerungu adan aku sresok ngaceng gara-gara kerungu adan berarti orang yang berbuat maksiat itu artinya masih punya kebaikan itulah kenapa kemudian ketika Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Hei Kanjeng Nabi mahuwal ismu dosa niku nopo dosa niku nopo dosa niku nopo dosa niku kiai ngaji bayok elora kok ngadek terus kwi dosa gua, oke okay. matanenggo <tik> loorai <tik> boyo. Wis eloro loro, puwanas rono kipasangin kuwi dungsulso kuwi. Rikala Kanjeng Nabi ditangleti, ya Rasulullah e Kanjeng Nabi, ma ismu. Dosa niku napa? Jawaban e Nabi nopo Al ismu ayat yang namanya dosa itu satu perbuatan ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Wih namanya perbuatan dosa. Gak ada orang itu berbuat dosa hatinya nyaman. Ayah li, bar dosa umpama nih, apa akibat intim dengan sabun? Wow. Luluh matamu kok luluh. Ngomong apa jangkmu? Lunyu iki lho. jici maapakin Aids, akibat intim dengan sabun lah dengan luar negeri kok Aids, akibat itunya dipakai sembarangan maka harus ada Aids yang ketiga ada iman dijamin selamat <tuh> yang namanya perbuatan dosa itu apa? satu perbuatan, ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman ayo, saya ingin ibu-ibu tata koni jenengan didawi bojone membantah, melawan Niku hati ini jenengan, ayam nopo batin, rumah sok kilo nopo batin, wih berarti hatimu waras, tapi lah hatimu, rah rumah sok kilo hatimu dah waras, beliau sekali-kali wong lanang nih, kau ngajak padu wong wedo, pak. wong lanang padu ngelawan wong wedo, iso menang niku ampuh, imbangnya wih top. loh tenan, wong lanang ki padu kalo wong wedo isom menang, wih hebat. Seri mawon wis hebat, mesambuh. orang mungkin. Wong wedok ini kelemahannya siji, wong lanang kelemane siji, rungono kupingmu. Napa kelemane wong wedok? Kelemane wong wedok niku terlalu banyak mengingat. Kelemane wong lanang terlalu cepat melupakan. Wong wedok niku nyuwun ni sewu, terlalu banyak mengingat jadi diuang lanang, ojo sekali-kali, dua salah karu wong wedok. Sekali dia salah salah wong wedok, tak ndani seumur hidup bojomu kelingan. Genap apa bu? Eh, ah, mbok kue saya ini berbuat salah tahun 2000, tahun 2000, selawe padu. Dia kelingan. Gak enak. lawan dungkit dungkit meneh apa meneh bojumu sifatnya kaya dokter gawehani meriksa meriksa alah mudaar mudaar weh Wong <tuk> wedulah senengganya saki kaya dokter o, apa apa diperiksa sak diperiksa dompet diperiksa HP diperiksa milo kata wong lanang yang OTT apa operasi tangkap tangan wadiyar <tuk> ambiar sing wedok lunga sing lanang telepon Mah pengen gawe kopi kopine ning ndi gulane ning ndi Ah kuwi ning Japur Gulane sing ndi gulane ning Rodong sing ana tulisane garam uyah Ah sing lanang protes Lah piye to Wong gula kok ditulis uyah Ya padha karo apakmu to Pak padha karo awakmu ning HP Siti kok mau jenengi Habib Iya Si tiok dijenengi habib, eling-elingan <tuh> <tuh> dia. Wong wedok wui kelemane terlalu banyak mengingat. Wong lanang wui kelemane terlalu cepat melupakan. Lawang lanang i cepat lali le. Awak ah, mu milo nong istilah lali rupane eling rasane milo dadi wong lanang wipak kudung dua prinsip eling lan waspado maksudnya apa eling marang mbak nom marang mbak tua pas. Pas. Pas. pas tapi insyaallah Guzmiltah tetap istiqomah istiqomah bujuhnya tetap siji eh loro Siye, kamu berharap ya? Ya, enggak mungkin aku nikah sama kamu. Stwo, <tuh>, kok. nggak tau ini, dan Oh, ini, dan Kalimantan, apa tanggung-tanggung di Kuala Lali. Orang-orang ini kok nambah, mbak, orang-orang <tuh>, panggung. Gus, jadikan aku <tuh>, yang kedua. Sorry, emangnya aku <tuh>, cowok <wawak> <tuh>, apaan? Aku yang mana, tapi... Oh, lah, mau di Rabin, aku, pahap, bebas, Untung aku ora Tenane matamu wiwi, waw, tenane. Kok malah tenane gitu. Kan Gus Miftah nate to, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Walah aku mlebu kamar lha aku langsung nyanyi ketemu bojoku. Temanggung udane deres dhuwur diambung sing isor teles Tuku ciyu sapa to Habib turu ketok Jempol. Ya lah karo bujuni dhewe lha ya ora apa, -apa to. ya santai wae. Lah karo bojone nyanyi sing ngono-ngono ki ora apa, -apa malam jumat langsung bucumu mangkat tahajud ora ngeloni kentongan <tark> <tark> <ala> Nabi <tark> <tark> <tark> itu pertahankan itu tanda-tanda hatimu ada Tuhan di dalamnya maka dikatakan kolbun Mukmin baytullah hati wong uang mu'min ni oh gusti Allah milo se uang jek gusti Allah wibrati hati ini jek iso sinyal-sinyal ketuhanan maka imam al-ghazali mengatakan fungsi hati itu sebagai nompok al-hatif ar-rabaniyah al telpon ketuhanan Kau awamu kerungu ngaji rasane nyes koyo nopo koyo tanah sengwe suera kenop banyudan kenop banyudan nyes kui berarti atimu abe. Kau atimu kerungu pengajian koyo mawa disiram banyu nyes adem kui berarti atimu abe. <tuh> Tapi lahona pengajian ayo saya ngaji ngajinin panti hafara kuen jawab wes tahu hati-hati. Saya suka alam susan Gusti Allah, ya Allah, kulon, jaluk, seneng, malaikat bengok, west town, brown we. Allah mau apusi sih, Raiso. Raiso, aja ngapusi Gusti Allah. Ciptaannya Allah, nih buka sempurna purna. Allah masih selamat, gini apa batin? Yeah. Landera Gus Miftah, rumah sih selamat. Apa aku bahaya. Aku ngaji ngamar, ngelimpak ngaji belum gambar, Cocok matamu, cocok siapkan kondom yang banyak ya. Di dalamnya ada Allah Niki Selamat, maka dikatakan besok ketika hari kiamat, yaumala yang faumalon walabanun satu hari di mana harta dan anak-anak itu sudah tidak ada manfaatnya. Melosake oke oke bondomu hari itu datang sumbang noneng panti hafara, sumbang noning panti asuhan, sumbang noning pondok-pondok pesantren, sumbang noning budimawan. Karena besok lawas hari kiamat wis teko, o kaya ngopo orang no anak-anak sing mau bangga kaya ngopo wis no sing manfaat no ilaman atau bicol bin Salim kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Lah ciri hati sing selamat itu yang di dalamnya ada Allah bilang gini loh nih, lah hatimu kia isini bondoto, kerungu babakan duit, seneng hati nih hatimu mong dola nanto, krungu game, seneng hati nih tapi lah hatimu isini Allah, kerungu ngaji, bunga hati nih kerungu adhan, bunga hati nih kerungu adhan, malah susah, ini ngopo meneh cari pocomu kilo lho Sri Sri Ilo Ilo wong lanang iki tak kandhani Ora genepe delok wong wedok